serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan vitamin-vitamin bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan kabar spesial banget ya dari Karisky Makeup Disimak persahabat ya ke unggahan Make Makeup di laman akun Instagram pribadi miliknya Mengunggah foto Bunda Lesti Kejora Wow, ini foto yang sangat cantik di dalam single terbarunya Bunda Lesti Kita juga salvok dengan kalimat yang dituliskan oleh Karizky Makeup Make up foto shoot single Lesti Kejora hijab duo dari Dini Azahra Az 89 dan stylistnya dari Kak Wanda Hara Wow, luar biasa banget ya Masya Allah begitu cantik Bunda Lesti Kejora kita patut bangga dengan idola kesayangan kita ini yang selalu membuat kita bahagia Masya Allah emang cantik banget ya makin gak sabar dengan Lagu single Lesti Kejora yang akan di-up Rilisnya tanggal 15 Juli 2022 Dan kita lihat juga bersahabat ya Ke kabar selanjutnya vitamin pun kita dapatkan Wow, Bunda Lesti Kejora ternyata Menghadiri acara ulang tahunnya Kak Haji Bersama Kak Marjin bersahabat ya luar biasa Kebahagiaan pun kita dapatkan malam hari ini. Kita lihat persahabatnya acara ulang tahun Syifa Haju dihadiri oleh Bunda Lesti Kejora. momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslor Lorsik. Tentu kita juga salvo dengan kalimat komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Sani Renaldi mengatakan, "Masya Allah, kita kita yang nunggu nyampe di airport eh malah Bunda ngadirin ultahnya Syifa Haju. Wow." Luar biasa banget ya, inilah kejutan di warga Konoha luar biasa, pokoknya ide kesenangan kita selalu the best, ditungguin eh tiba-tiba hadir di acara ulang tahunnya Haju. Kita lihat juga bersahabat ya, ke komentar selanjutnya. Dari akun Al-Khalif mengatakan, Masya Allah, iya tahu tau udah ada di tempatnya Aunty Siva nih Abang Aduh, Masya Allah banget ya Mudah lesi kejar ditemani oleh Abang El ah, Masya Allah banget ya Akhirnya ketemu juga tuh Abang Fatih dengan Baby Guzel Masya Allah banget ya Alhamdulillah udah nyampe Jakarta aja ya Abang Fatih Kita lihat ekspresi dari Abang El Ketika deket dengan Baby Guzel Ini bahagianya luar biasa ya Masya Allah terlihat BBL bahagia banget Pokoknya dekat dengan baby guzel masya Allah mudah-mudahan ya Bahagia selalu untuk idola kesayangan Dan mudah-mudahan selalu Dilindungi dari orang-orang yang Tidak baik Momen ini pun masih diunggah oleh Selarsik ya, kita lihat juga di kalimat Caption yang dituliskan Cie-cie, sweet-sweet, katanya ya. <gif> Ada yang ketemu dengan Ayang, masya Allah banget. Kita lihat juga nih tanggapan komentar yang diberikan oleh Lesa Lovers Kita lihat dari akun Sohu 95 mengatakan definisi persahabat sejak bayi, masya Allah luar biasa banget ya. Dan kita lihat juga persahabat ya ke momen selanjutnya, Bunda lesti selalu tampil luar biasa di acara manapun selalu menyumbangkan sebuah lagu persahabatnya Muda Lesti kali ini duet bareng Kak Marjin Masya Allah pokoknya kita selalu dibuat bangga oleh Lesti Kejora Masya Allah banget ya kali ini postingannya diunggah oleh akun Sabu Tinggal Selar. kita simak juga persahabatnya di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah pawangnya Rizky Bilar Ali Syakib dan Rizky Nazar katanya tuh Luar biasa banget ya pokoknya Kita selalu bangga, selalu bahagia punya idola yang selalu the best Warga Konoha memang penuh kejutan persahabatnya Dan kita pun persahabat selalu mendoakan, selalu kompak dan selalu solid Untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesti maupun Rizky Bilar Kita lihat juga persahabat di kalimat komentar yang diberikan dari akun Jayaniput23 di dikatakan tahu-tahu di Singapura, tahu-tahu di Bangkok, tahu-tahu eh di Bandung lagi. Katanya tuh, Wow pokoknya bahagia dan heboh banget ya kalau ada Bunda Lesti Kejora. Apalagi kualitas suara jangan diragukan lagi, jangan ditanya lagi. Kualitas suara Bunda Lesti selalu konsisten, yang selalu bikin merinding. Persahabat ya, kita lihat juga ke momen berikutnya. Ini kabar bahagia banget untuk warga Corona juga dasar ya, single baru Lesti ini sudah masuk trending 17 Wow ini baru musik sulingnya doang persahabat ya sudah trending 17 apalagi rilis single musik videonya pastinya bakal booming dan trending se Asia. Amin kita doakan dan kita selalu mensupport karya-karya karya terbaik dari idola kesayangan kita Kemudian persahabat disimak juga ini ada informasi perolehan voting juk sementara nih persahabat ya kita lihat untuk lagu Lentera Bunda Lesti masih berada di posisi kedua dengan perolehan vote 4,3 juta di bawah pasangannya Betran Peto dan Anet persahabat ya ini tentunya berada di posisi puncak dengan perolehan votingnya 7,1 juta. Kolaborasi Veteran dan Anit masih berada di posisi puncak. Ini informasi perolehan sementara di aplikasi Jux. Jangan lupa voting terus ya. Lagu-lagu lesti on Jux kita semangat, kita kompak dan kita solid. Berikutnya juga persiapan kita mendapatkan info dari L2W juga. nih untuk tutorial voting Jux GTM A2022. Yang pasti itu pertama kalian harus buka aplikasi Juxnya ya yang sudah mempunyai aplikasi Jux, kalian buka aplikasi Jux. Yang kedua, kalian harus klik banner nih, klik tanda yang dilingkari itu, persahabat ya. Klik banner. Yang ketiga selanjutnya perhatikan, persabat ya. Kalian harus klik Lagu Lentera Vote sekarang jika kalian tidak menemukan banner untuk voting di Jux, itu persahabat ya. Berikutnya. Klik lagu lokal dan vote sekarang Yuk, sama-sama kita support Kita semangat Kita selalu mendukung yang terbaik Mudah-mudahan Lagu Lentera, Bunda Lesti Kejora Ini bisa Di posisi puncak Mengalahkan Betram Beto Dan Anet, yuk sama-sama kita Buktikan kekompakan dan kesolidan kita Dan pastinya kita juga Masih menunggu cirukan vitamin terbaru Berikutnya, jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV.